ke kabar pertama, persahabat kita awal dengan kabar spesial yang membahagiakan pastinya dari idola kesayangan kita. Dilaman akun di Instagram, Papa Bilar dan Bunda Lesti. Ini mengunggah foto Baby L. Aduh, Masya Allah, persahabat ya, di pagi hari dikasih semangat nih oleh Abang L. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak untuk fans warga Konoha untuk selalu mensupport idola kita. Dan disimak persahabat, ya di postingan ini, Bunda Lesti juga menuliskan sebuah kalimat Al-Fati. Papa Bilar, ini juga menuliskan kalimat mirip bapaknya, mirip bundanya. Wow. kayak <gayanya> ini drama persahabatnya semalam. Antara Bunda Lesti dan Papa Bilar, coba lihat di kolom komentar. Nih, saling balas, membalas komentar. Pertama persahabat, Yaris Bilar itu menuliskan sebuah kalimat mirip bundanya sambil tentunya dikasih tanda tanya di persahabatan ini ada kalimat pertanyaan dan ada jawaban dari Bunda Lesti Bunda dong katanya aduh Masya Allah banget ya dikasih emot BBL ketawa tuh aduh Masya Allah banget ya yang penting semuanya punya abang katanya tuh ini si cute banget ya. Drama semalam dari Bunda Lesti dan Papa Bilar, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan rumah tangganya langgeng. Amin. Yang kita lihat juga, persahabat selain Bunda Lesti dan Papa Bilar mengunggah foto BBL. Ayah kejora pun, lima jam yang lalu, ini mengunggah foto BBL. Ada Masya Allah, banget ya. Kayaknya lagi rindu seperti ini, sama cucu tercintanya. Masya Allah, apalagi pakai kupluk kayak gini semakin tambah ganteng. BBL memang luar biasa Ini kebanggaan kedua orang tua dan warga konoha Semoga saja menjadi anak yang soleh Amin Untuk berikutnya, sahabat kita lihat juga Ada sebuah ungan spesial cidukan vitamin Saat ngemol bareng ya Masya Allah, di malam minggu Ini bunda lastin dan babi Bilar. Cidukannya baru nongol, baru keluar Persahabat ya, Masya Allah Vibus ini memang mereka seperti kayak pacaran Aja ya, luar biasa Idola kesayangan kita memang Selalu membuat kita Bahagia Untuk berikutnya persahabat, perhatikan juga Aduh, Masya Allah banget ini juga Persahabat, cidukan vitamin Saat berkunjung ke tempatnya Bang Haji Rama Irama Perhatikan, Lelsi Kejora Selalu dirangkul ini sih tentunya persahabat ya, seperti anak ABG nih, Masya Allah Tetapi bahagia di pagi hari ini nih, untuk penyemangat warga Konoha Mudah-mudahan tetap support apapun yang terbaik buat Bunda Lasti dan Papa Bilar Momen ini pun persahabat, diunggah kembali, oleh akun Senua Putih Skor Bilar Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan di postingan ini ini anak SMA-nya lagi pacaran sama anak SMP kayaknya, gemesin bener, aduh masya Allah banget ya <gif> Komentar pun dan tanggapan banyak diberikan oleh para sahabat Ya ini dari akun Ani Sumarni19552020 mengatakan di kolom komentar Lama-lama mukanya mirip ya, papa ama bunda emang jodoh katanya tuh masya Allah Kalau diperhatikan baik-baik sih memang Idola kesayangan kita dua-duanya nih wajahnya sangat mirip ya. Emang definisi jodoh gak akan kemana Masya Allah. Komentar selanjutnya pun tentunya kita lepas sahabat diberikan dari akun Instagram. diana 26 skor mengatakan di kolom komentar kok kenapa makin hari makin kayak ABG ya baru dua Masya Allah aura positifnya terpancar. Wow Masya Allah banget ya. Itulah beberapa komentar positif yang diberikan oleh para sahabat Leslar Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan yang diberikan kepada Bunda Lesti dan Bapak Bilar Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di cedukan vitamin bahagia yang kita semalam Rutinitas Senin Malam Selasa, para sahabat ya Idola kesenangan kita, main bola Tentu main bolanya juga ini selalu ditemani oleh Bunda Lesti, istri tercintanya Papa Bilar Ratikan. Wow, detik-detik Bunda Lesti sampai di lapangan, persahabat ya tepatnya tempat main bola Papa Bilar Ternyata Bunda Lesti ini nyusul nih ke lapangan Masya Allah, persahabat ya Selalu mensupport kegiatan idola kesayangan kita, Rizky pilar. Semoga selalu bahagia untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar Amin Ya Rabbal Alamin Kita lihat para sahabat ya Bodyguardnya aja Bang Boreal Yang selalu setia Menjaga Bunda Lesti Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada potret nih semalam ya Dari Bunda Lesti Kira-kira sama siapa Ini adalah istrinya Bang Iqbal persahabatnya. Masya Allah Semakin cantik Aura positif semakin terpancar dari. Dari raut wajahnya Bunda Lesti, Masya Allah, persahabat, ya, tentunya, tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat, ada info untuk kita semua soal ECTV Music World 2022. Sudah dipastikan, persahabat, ya, Bunda Lesti dan Papa Bilar ini akan hadir di acara tersebut. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan SCTV Music World 2022, mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa memborong piala penghargaan. Ada idola kesayangan kita, bro sahabat, ya. Jangan sampai tentunya tidak menyaksikan acara ini karena idola kesayangan kita tampil sepaket di acara SCTV Music World 2022. Siap-siap. Bismillah, leslar, borong piala. Amin.